teman-teman di pagi yang cerah ini kakak menemukan harta karun teman-teman wadidaw lihat teman-teman kakak menemukan harta karun di atas pasir ya teman-teman oke kakak sudah menyiapkan wadahnya teman-teman ini berlumpur ya wah ini apa ya teman-teman wadidaw ini wukpi teman-teman kakak menemukan permen yuki oke kita ambil ini Yupi lagi teman-teman Wah mantul Kakak menemukan Yupi lagi Ini apa teman-teman Wadidaw Ini juga Yupi lagi ya teman-teman Mantul Wow banyak sekali Yupi ya teman-teman Wow ini juga permen Yupi teman-teman Asik teman-teman Oh ya teman-teman Kita langsung saja ambil semuanya ya teman-teman Oke sebelumnya jangan lupa Like, subscribe Dan aktifin tanda lonceng ya teman-teman apa ini teman-teman panjang-panjang imut-imut ya teman-teman Oke hampir selesai ya teman-teman Wow ini selain berlumpur juga berpasir ya teman-teman Oke kita mau cari air bersih ya teman-teman untuk membersihkan harta karun ini ya teman-teman Wow ini ada suaranya apa ini kira-kira teman-teman ya Oke lanjut kita cari airnya mana ya teman-teman kalau kalian -teman? Gini ya, teman-teman. Kita cuci yang ini dulu, ya. Wah, kakak penasaran nih. Ya? Kalian tahu tidak, teman-teman? Apa ini ya? Wadidharma oh, ini ternyata permen jeli. Ada gambar pandanya teman-teman. Lucu. Hey. Oke, okay, lanjut, teman-teman. Apa ini ya, teman-teman? Yupi, bukan ya? Wah, ternyata sepertinya bukan, teman-teman. Ini mie mas, gambarnya ayam, teman-teman. Oke okay, lanjut ya teman-teman Apa ini ya teman-teman Wah ini sempit 4 bentuknya teman-teman Wah ini ternyata jajanan gambar Pororo Apakah ini? Ini Pororo Kamu benar Setelah makan jajan bungkusnya dibuang di tempat sampah ya teman-teman Oke okay, lanjut ya teman-teman Ini besar teman-teman Apa ini ya? Wadidaw ini marshmallow karakter burger Wah, isinya banyak ya, teman-teman. Siapa yang mau? Oke, lanjut ya, teman-teman. Ini tipis ya, teman-teman. Apa ya? Wah, ini sepertinya permen karet, teman-teman. Iya, ini permen karet gambarnya kuda poni, teman-teman. Kalau makan permen karet, jangan sampai tertelan ya, teman-teman. Takut bahaya. Oke, lanjut, teman-teman. Ini permen apa ya, teman-teman? Wadidaw, ini permen candy pop, teman-teman. lucu -teman. ya. Seperti game. <laughs> Oke, kita cuci yang ini ya, teman-teman. Ini marshmallow, teman-teman. Wow, marshmallow apa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini marshmallow karakter es krim. Kalau habis makan yang manis-manis jangan lupa sikat gigi ya teman-teman. Oke, lanjut ini ya teman-teman. Apakah ini Yupi ya? Kakak pengen sekali dapat Yupi teman-teman. wadidaw ini Yupi teman-teman. Yupi baby beast. Mantul, Kakak dapat Yupi bentuk beruang. Ini apa ya teman-teman? Yupi atau bukan ya? Kakak pengen dapat Yupi lagi. wadidaw ini Yupi bentuk bintang. mantul Masya Allah oke lanjut ya teman-teman ini warnanya pink bungkusnya teman-teman ini apa ya teman-teman Wah, ini jajanan gula kapas gambarnya koala Sepertinya enak ya teman-teman Oke lanjut ini imut-imut teman-teman Apa ini ya Wow ternyata ini sepertinya permen teman-teman Ini ternyata permen jelly gum Oke kita ambil ya teman-teman Oke kita lanjut yang ini teman-teman Ini apa ya teman-teman Wah jadi apa ini teman-teman Wow ini ternyata waper teman-teman Rasa coklat Oke, kita simpan ya, teman-teman. Kita ambil ini ya, teman-teman. Kita mencucinya sampai bersih ya, teman-teman. Wow, ini airnya semakin keruh ya, teman-teman. Ternyata Yupi Neon Stick. Permen Yupi bentuknya rasanya unik. unik ya, teman-teman. Oke, ini yang terakhir, ya teman-teman. Ini apa ya, teman-teman? Wah, di daun Yupi, teman-teman. Yupi Exotic Mango, teman-teman. Bentuknya mangga. Alhamdulillah sudah selesai. Wah, kakak perlu mengambil wadah lagi nih ya teman-teman. Oke, sebelumnya makasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifin tanda loncengnya. Makasih teman-teman. Dadah.